Ini yang baru datang, datang, ini yang datang nih. Tiba-tiba terkapar di jalan, astronot datang. Tiba-tiba terkapar di jalan ini. Tiba-tiba gitu ya? tiba-tiba, uh, uh, nih serem. Tiba-tiba dikhirain apa? Wow, heboh nih, depan, nih Astronot datang, ya? Suka apa? astronot datang. gurah ada pasukan persia semasa dekat nih kalau ah, jauh mana <tuk> juga lagi, iya. aduh pasukan eh bisa berdiri Elah, lalu kita <tuk> Aduh. bisa gitu ya Ya <laughs> Aduh bahaya nih Aduh pasiennya kena angkat astronot Dah Dadaya ta